Bismillahirrahmanirrahim. Ulaiika ada hudam wa ulaiika Mereka itulah golongan orang-orang bertakwa, golongan orang-orang yang mampu menguatkan imannya dengan memperbanyak amal saleh. Baik itu salatnya wa yuqimuna pun demikian dengan infaknya wa mimma Interaksinya dengan Al-Qur'an sebagai wahyu pamungkas teristimewa yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Pun demikian mereka menghormati risalah nabi-nabi Rasul-Rasul sebelumnya beserta kitab-kitab mereka. yang publik. Mobil akhiratihum dan orientasi kehidupan mereka banyak memikirkan tentang kehidupan akhirat orientasinya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan-golongan terbaik dan dengan itu Allah memberikan jaminan segala kemudahan hidup pada golongan takwa ini.